guys. Berkata jujur, apakah ada Apakah ada saudara ee mengatakan atau mengetahui dan mungkin ada tersebut bahwa sebagai saksi saudara harus menyampaikan keterangan secara konsisten ini siapa pembantu gue buka dong, Engga, enggak gue cara buka-bukaan bang disini terangnya di sini. halo, hai ini siang-siang ini kan anaknya tidur Apabila gue mau bobo siang hai bang Lin tersebut, ngentot kok, mau ngentot gak disini gak nama siapa? lontek nama aku lontek nama aku gak nge-nge-nge gue masukin sedih banget masuk grup 18 doang, nyicipin juga enggak. kasih pisang mau gue ke si aku gak pisang tadi aku perujuk aku udah nggak di Bandung lagi aku udah di Dubai hai dek sumbang ngantuk aku kalau misalnya seperti itu aku tidur kayaknya mana dudanya kak ada di sebelah aku lagi nonton deh Hah, ta nonton persidangan sampai jam 6 nih, katanya yeah, mau terginih, enggak mungkin pergi nonton nonton sidang nih. Habis gue tidur, dia mesti nonton, habis gue bangun dia mesti nonton, habis itu udah takut. Gak jadi kemana mana-mana. Yeah. Salam kenal dan mau mere. Iya, dede ya, mau ya. ya. ya, mere. Ya. Hai. Yang melihat saudara saksi uh, terkait dengan habis mana saudara nama di ee memasuki. Jadi, menit 08.00 aslinya nih tadi saudara saksi mengatakan saudara sama mau kaflu di sini. Dan saudara mendengar TV-nya Indo. Iya, gue Dubai TV di sini. Boleh kenal nggak boleh. Di sini nggak boleh kenalan di sini tepatnya entot Tambahkan ya, dalam keadaan menangis sambo, sambo ke Kak, apa? ada pesenangan sambong siang-siang enaknya ngapain tidur oh, kan? kan? nah, uh, tidur jam yang 5 yang hari, ini ada, bola, ya? hari ini ada bola ya? saya malam main momba sampai jam berapa? sejam gue main tiga match 3 play mara ya. udah Anak berapa Kak? Sepuluh Ketika saudara buku gue gak akan nikah Ini video ngentot Kak Sabar atau ya perjaraan perjaraan perjaraan. Perjaraan. Perjaraan berapa? 60 menit yang... Kalian lagi pada ngapain Ini ada apa sih? Gue hari sakit Itu kan mau Gue masih ngantuk, di gue tidur dur Argentina dong, gue Kroasia Rusia sih, sekarang yang Maroko. Itu, tapi kalau Argentina, kalau Messi main, gue Messi. kan Messi kan lagi di, lagi uh, di apa sih, Mas? Lagi cek pada sama pada FIFA mas, kan? Gue apa? Tiga ratus kosong, kok Kayak gue mau batuk sih, ya. udah nggak enak ngorok, ah, gitu. Di dia itu nggak tato nggak tato ya. dan nggak mau bikin tato juga sih lusa kan oh kah udah bulunya gue camil liat tuh kak bagus Oh, wabar besok kak suruh tuh gunung. gunung. Saya Emang lagi gak pamerin gunung. Saya sabak, gak mainnya lagi. Udah, semalam awalnya saudara bilang kebalik ke gemuk, mungkin lah dia lagi di Qatar, gak cok? Kemudian udah laku sidang mesti Pc itu hadir di lantai 3 itu ada yang sibuk sidang. Kak, lalu sidang kaca bagaimana ekspresikan lu kalah jangan dong sedih sedih si dia udah sendiri di lari ke WC dia kenapa remat bodo amat gue mau kenceng kendor juga gak akan mau malu lari ketekah gak mau ngemulatin latihan mem memeu hai aneh hai saksi lain yang melihat saudara mengambil ais oh, wala, wala. Mobil. Tidak ada, tidak Besok Eh sambal terasi. Itu. Kakak mimpinnya lagi di di uh, oh, yang dia belum gue yang ini lidahnya dong. Open your mind. Menembak ke... mana menembak nonton di di sidang gak sih? Aduh <coughs> teman amakan siang bareng yuk, Sintan. udah makan. Aku udah makan sayang ya, saksi, menonton cina nggak sih? Nggak. Sebenarnya Bu Putri ketangga atau tidak? Coba terlihat, nah, ya. atau, atau si, kan, ya, Ronaldo? Hitam, aku Si teme iya. Itu nah, <laughs> okay, ya, ya. oh, kan. Itu kan muka gua anjing. Hah. pakai sih enggak. Gak bahkan kalian? Menurut pulau dari kapuk Kak Queen. Ya, edah, beli. Kita, uh, ini. Kalau kau kah di Sangbok ya. non kasih dang nah, cok. Kakak <tuh> ya, ada mandi tak Mana, kan? mana boleh Anda? Di, tempat tidur, tempat dalam, di berak nah, tidur ya? Hanya rantul yang lihat sidang sambo terbodohi. Lah bodoh dari mana? Seru, cok, sidang sambo ya Kai ya. seru tahu sidang ya, sambo. nih aja deh kenapa nih aja malam lembur kah? jam 5 sini, gue ya. 5 subuh. ya. yang, yang, yang uh, mana sih alamatnya? Kepo lu. Kalau nyantet gue